Pasti takkan pernah mampu kita membalaskan Dengan semua cinta kasih sayang yang telah diberikan Hanya syukur doa yang di dalam hati Yang bisa dipanjatkan untuk dipersembahkan Lagi papi, bagi, mami, kasih bagi papi bagi mami terima kasih kucapka ku bagi papi bagi mami terima kasih kucapka